Kali ini saya mau unboxing senar PE merek Orka. Itu saya beli dari Solo Surakarta. Ya. Solo. Ini isinya harusnya PE Orka X8 100 meter warna hitam connecting. Ukurannya 0,06 0,06. Ini saya beli dua. Gulung ya, satu gulungnya seratus maka jadi ya loh dua gulung berarti semuanya 200 ratus maka. Tarik, luluh, bah, sesuai enggak? Ayo kita cek saya pesennya dua gulung ini ada dua gulung terus pergulungnya 100 meter benar terus ukurannya 0,6 0,06 bener ya oke Terima kasih untuk yang dari Solo besok saya mau order kembali untuk pe ini saya senang banget karena dia lembut kasar karena X8 kuat juga buat pasiran enak tentunya saya suka banget dengan PE orga X8 dengan ukuran 0,0 bener mau tak pakai buat pasiran mancing di pantai oke terima kasih untuk unboxing hari ini terima kasih untuk Leon Fishing Solo selalu.